Baiklah para sahabat, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Perhatikan persahabatnya di kabar pertama hari mama spesial saat Papa Bilar main sepak bola semalam ya di klub Marwah FC kita dipikin salvok dengan mbak-mbak yang memvideokan di persahabat ya Katanya Papa Bilar itu manis banget Wow, apa baru tahun nih ya Kalau Papa Bilar itu manis dan sangat ganteng Kita lihat persahabat momen ini diunggah kembali oleh Agung Leslar Al-Fatih Ada kalimat caption yang dituliskan Kocak amat si mbaknya Lihat post main bola tadi malam katanya tuh ya Hingga komentar pun banyak diberikan Hingga respon. Banyak sekali persahabat yang diberikan oleh netral Lovers Kita simak dari akun Anissa Sopiatul mengatakan Itu siapa Mbak Wawan atau yang nonton sih baru tahu ya Mbaknya Kalau papapnya Abang Fatih itu emang manis banget Persis kayak anaknya kalau senyum dan salting ya katanya tuh Wow, kita lihat juga persahabat ya di komentar berikutnya Dari akun Nonon Mozat mengatakan Masya Allah, manis banget jenat tuh, ada juga tanggapan dari Rana, Aluskor Ginting, nah mengatakan gimana Lesti yang tiap hari lihat ya, katanya tuh Wah, wow, Masya Allah banget ya Bapak Bilar, ini emang sangat manis dan ganteng banget Masya Allah, apalagi saat tentunya ditanya langsung menyapa luar biasa, idola kesengan kita mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan selalu mendapatkan doa dan support dari orang-orang baik yang selalu tulus mencari cinta Lesti dan Rizky Bilar Kemudian persahabat disimpan juga Vitamin bahagia Malam hari ini akhirnya muncul juga Masya Allah banget ya Bang Fatih lagi bareng dengan Kak Arifi Luar biasa idola kesayangan kita selalu menjadi Pusat perhatian dan selalu Ditunggu-tunggu oleh warga konohani Akhirnya muncul Vitamin bahagia Masya Allah banget ya Kita lihat juga di komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Lestari Ayu 273 mengatakan Alhamdulillah kesabaran kita sudah menuai titik terang ya guys karena tuh wow, sudah menemukan titik terang ya Alhamdulillah dan kita lihat juga komentar berikutnya dari Yuni underscore ARTH, masya Allah kangen onti terobati sejak tadi bolak balik Instagram cuma pengen lihat abang El katanya tuh masya Allah banget ya akhirnya ayam embul nongol juga. Kebahagiaan untuk warga Konoha dan penyemangat untuk semuanya. Kita masih menunggu kabar baik dan cidukan vitamin terbaru ya malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik dan bahagia dari Lesnar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar buat ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.